kan ku segala hasratku agar kamu tenang dengannya ku pertaruhkan suara demi dirimu Tidurlah kau di peluku, di peluku, di peluku, biarku tenang. Segala hasratku untuk memiliki dirimu Karena semua telah tersiratkan dirimu kami milikku lah kau di pelukku, di hingga kau mimpikan aku, mimpikan kita, mimpikan kita jangan Ka. tidurmu di